Oke, ketemu lagi kita dengan... Halo Singawe, <laughs> Cap, halo dulu. Singawe, Oke. Okay. Ketemu lagi dengan Cap Jackson Tamara. Captain KM Gregorius. Dan kali ini guys, liputan spesial ada KKM. Mantap. Nah, kita akan bincang-bincang uh, seputar mesin... KM Gregorius seperti yang Kep sudah sampaikan di video yang terdahulu bahwa andalan dari kapal ini adalah kecepatan guys. Kecepatan itu tentu hubungannya dengan mesin seperti apa mesin KM Gregorius itu guys. KM Gregorius ini uh, memakai dua engine dengan merek Cummins uh, KTA50M2 dengan horsepower 1.600 kali 2 Jadi total semua Kiri kanan 3.200 di ini yang pertama dia uh, yang ada di Gregorius ini tipenya nya Continue jadi untuk dia full tahan kemungkinan sampai 12 jam itu full, tidak perlu di kalau dia, dia dengan medium RPM otomatis dia cuma tahan 16, 6 jam full mm -hmm. harus dikasih turun lagi dia punya RPM dia punya putaran kalau keunggulan yang di M2 yang ada di Gregorius ini tahan dia putaran sampai 12 jam karena dia merendah di apakah dia ya. akan biasa di mesin-mesin lain kalau dia suka panas bas? dia mati sendiri? Mara ininya oh, enggak atau? Enggak. kalau ini ndak dia ndak mati sendiri karena dia ada sistem sistem otomatnya ada alarmnya dia kalau hmm. ada sesuatu yang ganjal atau sesuatu yang di bawah normal enggak, uh, alarmnya normal pasti ada pemberitahuan atau alarm bahan bakar ini bahan bakar apa? solar? Iya kita pakai HD solar, bahan hmm. bakarnya Baru? tangki? Kalau untuk kapasitas tangki di atas kapal ada sekitar 30, 30 kiloliter 30, 30 kiloliter? 30. 30 kiloliter Untuk perawatan, otomatis setiap minggu pasti kita lakukan perawatan hmm. Tergantung juga dari Kalau untuk penggantian oli tetap kita hitungan dari jam hmm. Begitupun dari Sweaternya, hmm. dari dari turbonya, semua tetap kita, tetap pantau lewat hitungan jam kalau di anjuran dari PT Kamins Pak yang penerbit oh. dari engine-engine oh. uh, yang ada di atas kapal ini, semua tetap ikut prosedur, pastinya ada plane maintenance nya dia Pak nah, sekian jam, sekian hari, atau itu tetap ada, kita ikut itu dia prosedurnya Tadi, Bas, waktu kita baru masuk eh, kamar mesin, itu ada tombol sebelah kanan, tombol-tombol ada handle-handle uh, apa itu, Bas? Oh, iya, iya. Yang pas masuk dalam pintu itu ada telegraf yang banyak tombol sama lampu itu. Iya, yeah, yeah. telegraf. Gunanya untuk, karena handle di atas kami gorgirius, dia ada di ruang mesin. Hmm. Nah, itu telegraf Untuknya kita tunggu perintah dari anjungan, Saat? dari kapten. Nah, istirahat ke bawah bahwa kapal itu harus maju, mundur, hmm. atau stop. Itu kita tunggu perintah dari kapten, dari oh. anjungan berarti uh, kecepatan wow, atau itu. apa di, di handle dari uh, kamar dari mesin? iya, hmm. nanti dari ruang mesin kita nunggu perintah dari nakoda, nakoda. itu kapten itu juga bawa-bawa siap, lebih uh, sekali itu itu, yeah. Yeah, wow. Wow. Ya. itu memang uh, kebas berat berarti uh, abdi kamar mesin siap uh, standby di bawah? oh tetap standby hmm. apalagi kalau persiapan kita mau standar tetap itu kapal. tetap itu ya. semua hmm. apa standby di stand -by. tempat tugas masing-masing kemudian uh, listrik hmm. oh iya untuk listrik di kain Gregorius ada um, direngkapi 4 jen set hmm. uh, yang masing-masing uh, ada mereknya Kamen 3. Hmm. Kamen 3. Kamen 3 unit terus yang satu Mitsubishi yang satu Mitsubishi uh, untuk hmm. enerjensinya itu Pak kita oh, pakai iya. Mitsubishi hmm. Dengan kapasitas 135 KVA hmm masing-masing satu TI eh, yang 135 KVA hmm. sedangkan yang buat emergency cuman 60 KVA. Hmm. Jadi, per engine-nya itu ada 135.000 volt. 135.000 volt per satu, per satu generator. Generator berarti nah, kali tiga Tidak, Pak. Karena itu ganti-gantian. Oh, jadi untuk hmm. siang sendiri dia punya Gainset, uh -huh. malam sendiri, satunya untuk cadangan Oh, jadi tiga kita itu? Kita ganti ganti-gantian oh. uh, Pompa-pompa di bawah ada pompa untuk fresh water, air tawar, ada dua unit hmm. Terus pompa pemadam, hmm. pompa bilgis ada dua unit uh, Pompa untuk fuel oil, hmm. ada dua Yang satunya keunggulan di sini yaitu kita ada free fire hmm. Jadi pompa itu fungsinya, keunggulan dari free fire dia memisah minyak dari kotoran yang masuk ke dalam tangki itu memang utuh minyak bersih, motorannya hmm. sudah disaring sendiri. Oh gitu ya. Hmm. Iya. Hmm. Yang jarang ada di kapal menaduk pompa hmm. Oke, okay, bos, kita ke Kapten. Kembali oh. lagi ke Kapten. Wah, ini dia Kaptennya. Halo, Kapten. Wow. Kap, tadi uh, kapasitas mesin sudah ada nah sekarang dari komando dari uh, ruang komando itu uh, kalau standar kecepatan yang cap biasa pakai itu berapa knot itu kalau mau suka baku bagian ah, kalau maksimal ah, dia pakai rpm 1800 1800, 1800 ya yeah. di rpm wow kalau hmm. jarak tempuh Menado Lirung kira-kira 189 nautical main nautical mile 189 iya mm -hmm. kalau dia pakai RPM 1.800 mm -hmm. terus kecepatan mm -hmm. dia kan tergantung arus oh tergantung arus tergantung oh. arus juga kalau kecepatan maksimal biasanya sampai 19, 0, 7 oh begitu ya iya wow hampir 20 ya hampir 20 mm -hmm. kalau dia rpm uh, kecepatan oh. 18 knot, hmm. Jarak tempuh 189. Kalau dia bertolak dari menado Jam 17.00 atau hmm. jam 5 sore, berarti dia sekitar 10 jam lebih waktu tiba di liru, Waktu tiba Jadi di liru. sekitar jam 3. Jam 3 sampai sub, jam 4 ya subuh iya, ya. Itu tiba di liru? Wow, uh, pengalaman selama ini, Pak uh, Cap. Kendala-kendala uh, dalam uh, sprint, kalau boleh kita bilang ini, <laughs> karena ada salah satu kita video di judul Gregorius torpedo laut ini, guys. Kendala-kendala <laughs> uh, apa yang Cap temui dalam uh, kecepatan ini? Karena Cap bilang andalan salah satu andalan adalah kecepatan Gregorius. Selama ini belum ada kendala. Belum ada kendala ya. Kecepatan yang memang, uh, guys, kecepatan yang diandalkan oleh Gregoris ini memang sudah teruji ya, Cap? Iya, sudah teruji. Jadi, ini salah satu, satu pertanyaan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu di, oleh kita P-Subscriber, guys, uh, Cap. Seberapa so, korban atau... Seberapa <laughs> so, kapal jadi korban dia lewat akan ini? kita tujuh korban, tujuh korban ya, kapal dia lewat ya. Iya. Jadi sebenarnya persaingan utama ini bukan pada uh, saling menjatuhkan ya, was iya. ya, oke, iya. bukan saling menjatuhkan, iya. tetapi sebenarnya uh, wujud pelayanan. Pelayanan dari kapal itu sendiri iya. karena salah satu pelayan itu, kecepatan kapal itu merupakan satu satu bentuk kepelayanan kepada masyarakat, dan uh, kemudian kemudahan lain yang ada. Tinggal bagaimana masyarakat menilai, kan? Oke, kalau... Yang ada itu namanya ABK kok mau kasih baku jatuh nah, Di luar sana uh, Guys uh, di luar sana memang uh, Banyak pendapat-pendapat uh, tentang persaingan antara kapal ya Tapi bagi kami orang telaut yang sekarang adalah bagaimana Wujud pelayanan kapal itu sendiri Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada fans-fans fanatik dari kedua kapal ini Dari dulu, ya, hmm, dari dulu. Ada fans-fans fanatik Dan fans-fans fanatik ini ya mereka berbicara uh, di medsos sesuai dengan uh, kacamata mereka, tetapi yang sebenarnya uh, pelayanan itulah yang menjadi uh, kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ya, Ket. Gregorius, mantap. Terima kasih, Ket. Bas. Siap. So, bincang-bincang deh di Digital Laut ya. Jangan, Jangan lupa subscribe, subscribe Oke, okay, terima kasih, Ket. Terima kasih selalu. Selamat Siap. dalam perjalanan.